bocah oh, janjian round time. Round time siapa yo? Terus bahasa Inggris. Oh, ah, Hadlim di. Ombo, um, atau rumahnya. Tungguakan umutan, harus kecok ye. Wih, cangi. Ayam penyet gelem. Gelem nak dipaksa. <tuk> Beruntung banget gue! Minta ini Dan di traktir, mana tiga! Hei, ga lagi! Silahkan! Tidak keseluruhan! Tidak Baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, yang crispy, uh, dia mau dia, ham jadi ngelatir jadi nyolong bayar terus kisih bayar.